Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya channelnya Ndka Wong Besok kali ini aku akan melihatkan tanaman cabai yang banyaknya mati atau layu karena hujan berkenerus beginilah nasibnya petani pohonnya pada layu semua banyak yang banyak mati. Ini. Pokoknya sedih ya kalau melihat di kebun cabai, cabe banyak pula yang lah. yang runtuh. Busuk, busuk cabenya. Ini, ini. keluargaku lagi memetik, memetik. Cabai cabe yang, yang... layu. Karena kasihan kalau Nggak dipetik Sepayuhnya harganya tetap kita ambil karena sudah susah payah untuk menanamnya Kemudian kena hujan, jadi layu, busuk, beginilah Tetap saya syukuri semoga kedepannya kita tanam lagi dan bisa uh, lebih baik lagi Oke terima kasih, Oke, terima kasih. untuk kawan-kawan Ikuti terus perjalanan kami bersama NPK Wong Deso. Terima kasih. Terima kasih. Oh, oh, oh.